unggahan pertama persahabat ada unggahan spesial dari tabloid Novo Official yang mana tentunya menginfokan Ada kabar dari Leslar, pasangan karpel terfenomenal persahabat yang idola kita, Hargai calon suami, Lesti Kejora pilihan, kolom mantan kekasih Wow, ada kalimat caption yang tuliskan di situ sama-sama memiliki mantan kekasih sebelum akhirnya bertemu Bilar dan Lesti punya pandangan berbeda soal komunikasi dengan mantan Bagi Bilar wajar bila ingin menjaga hubungan yang baik dengan mantan kekasih Namun tidak begitu dengan Lesti Kejora Ia pilih unfollow mantan kekasihnya selain untuk menghargai calon suami Lesti punya alasan lainnya nih penasaran gimana ceritanya sweep of two persahabat ya memang luar biasa tentunya sikap dari dedek les nih, tak ingin membuat suaminya cemburu langsung unfollow masa lalunya di persahabat ya? kita makin bangga kita makin bahagia ini adalah sosok inspirasi dan panutan buat kita semua keunggahan berikutnya kita lihat juga unggahan spesial banget dari akun Ruli54 nih ditemukan posting sebuah postingan moment foto Rizky Bilar ketika di vlog channel terbarunya ya luar biasa kegantengan yang sangat hakiki persahabatnya dari Abang Bilar membuat para fans khususnya Mama Leslar terbawa terpesona melihat kegantengan dari idola kita satu ini mudah-mudahan Rizky Bilar selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan Kemudian berikutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial banget nih terbaru dari Kak Yudia Andari Persabatia ya. memposting sebuah postingan foto cantik bersama di DLS di luar biasa. Tentunya dukungan support hingga doa terbaik diberikan dari orang-orang terdekat. Ada kalimat caption yang dituliskan Maacide Lesti Kejurah Kemarin udah bantu bunda dan auntie Laudia Cynthia Bella Senengnya foto sama dede yang cantik Lucu bikin suasana jadi ceria Dede cocok banget pakai produk Ad LBY LCB Wow para sahabat, ya Luar biasa memang tentunya Dukungan, support dari orang-orang hebat, orang-orang baik selalu diberikan untuk idola kita satu ini. Mudah-mudahan berkah dan berokah untuk semuanya dan selalu diberikan kesehatan serta kebahagiaan. Dalam mesin sebut tersebut banyak sekali komentar, hingga dibanjiri respon dari para fans, yakni dari akun Instagram Kiki Misadarsari mengatakan, Cantik banget dedek Masya Allah, wow, Selanjutnya komentar diberikan dari akun Revalia Salasabila Putri mengatakan Masya Allah cantiknya, pastinya tentunya idola kita selalu tampil cantik dan sangat elegan persahabat ya Ini yang membuat kita semakin bangga Mudah-mudahan kesuksesan selalu diberikan kepada Leslie maupun Rizky Bilar Keunggahan berikutnya para sahabat, kita lihat juga Sebuah info nih, tentunya akan Segera hadir, coming soon Para sahabat, ya. special series By Lesti Daily Dan akan berkolaborasi dengan Tentunya Laudilia Bella Luar biasa para sahabat ya, kita makin bangga Mudah-mudahan usaha Untuk dedek Lesti selalu Dilancarkan Dan mudah-mudahan bisa sukses Selalu, amin, ya robal alamin ini adalah bentuk suatu kebanggaan untuk kita semua para fans Tetap dukung, tetap support, tetap doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita Masih menunggu kejalanan selanjutnya para ya Tetap patungin channel ini Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik dan vitamin bahagia Hari ini di Jumat yang sangat berkah ini Tentunya doakan yang terbaik untuk idola kita Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh